Oh, ada anu buah kau ada? Ada buah, ada buah, bang. Kan hijau ujah gantar. Ujah baklum. Naureng nampak gaji, suaranya so nak melihat ujah gantar. Hai, pukul. Ujah, ujah. Lagiannya, ni lah aku uh. dengar. Ya, dikit lah? Eh, yang masak pe, pe, yang nak kata oleh ni. yang kau sekarang aku, sama aku, aku, kami sudah teman lama. Kenapa yang dia cakap begitu? Memang nak bicarakan bahawa Mayun Penggaya ke putih Cerita Haimai Jangan lelah bunuh sekejap Hei leh Tumpu buat jalan Tumpu buat jalan Bukan tadi yuk Tak tahu nak Bagaimana dengan suatu buat jalan tu Nah, kami udah temenan lama. Kenapa ya dia gini? Nah, Karena dia tiga mayun, pegainya kecala kita... putih truk cer otorita. Kenapa, Pak? Oh, nah, kok dia oleng. Mau dibawa ke mana? Hah? Enggak boleh. Beri kalau ke bengkel. Eh, ada dia. Mau. Kami mana? Mana mungkin bisa buat. Coba lihat. Coba lihat dulu, apa. Oh, ini harus dibawa ke mekanik. Bapak hmm. bawa aja ke mekanik sana. Eh, ke mana? Hmm. mana ya? di jalan-jalan lah pokoknya emang ada, ada. aja? lihat aja ada di situ iya iya Emang gitu. di mana? hati-hati ya iya iya mana tau dapak janda di situ emang gak tau <laughs> ada aja? lagi pikiran kayak gini ada aja yang bikin ketawa ini ada di rumah aku nih video? aku mbak Tad aku menemui video aku di gomong aku radioan yang lampang, mana radio lampang? cuma mana bukan? kau radio kan, bukit, nyaman o, panjut mana? kau pegi dong, bukan juli? kau jemput aku ya? kau kaya ke deh kandung ya? kau, anten teng, kau kira kau mesti o, kat, kau mana dalam, punya, kau mana o, lebih lain no anda tu orang gadah mana-mana kau betul ah sebabnya tempat sawah lapang jadi kan anda depoi hilang juga aku mana apa dapat sebab bahasa sawah lapang jangan tutup tiga-tiga pecut kayaknya dia makan aku dah tu aku menggah ha adatnya dulu jauh เปื้อนเลยเล่าเฮายอมก็ซ้อนแนวนึกว่า <cười> <cười> <cười> Oh leya cubo berjalan cubo berjalan bukan radio kau buka kau berjalan ya nak radio radio radio on ker leha oh ha nak muka halu kau susah kena oh nak juga masak patah kau macam tapi kalau kau nak ni siapa mana dulu yang ada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 doan ada dak yang gebar radio dia lu pula gim gim gim gim gerdin ade pepas lubang pegah hanapah lelek-lelek ay Allah katpon kepo klek-klek ngalo hendak klek-klek ayo ni jodiyo buh juga tane hai pulak buh sampai de satu yang sama yang bere bukan yang singo ayo ni hai uroka mkeh goyang mentang rampo kampung atas mana nak mu pepe tu hai oh nu buah ana le bangai jauh-jauh gerak tu buh Alom majaji Jakarta nak per busai yang meji gede. Hai bunga hai ga Bagiannya hai ku denga. Alom ne kada mengedep-gedep mulih merumpai Hai manan lah alom denga makaji gulung nuluk bagai Aku jauh-jauh ni jauh nun jauh nun jauh ui ban bawa. Kapak kabar dak. Ya ui ya uni ya ulun nun. Haa, kawan-kawan, dah ni pegang, Uju jauh ni, jauh ni, jauh ni Uju jauh ni, jauh ni Uju cok kenteng, cok sikin Mau aja tu put, ni apa kan lepas? Ada ni ooo Ada ni ooo, buat ni ooo, buat ni ooo, buat ni ooo Mana, buat ni ooo Tak, buat ni Kau tengok ni apa, ada kau ni? Apa dia? ada yang Ayah, ayah Jadi, orang ni banteng lepas eh, dia belakang ni, tak buang Han, aku tengok apa kah, saya ooo, sahan dia ooo Dia ooo, banteng hae, Ana Pogba kena woe ure Haji ngatung puli yo yani Abede ha Haji bang Kaji bang Na dio nak ba berdua aku Abede ha Bang kena na lo banu meres ya lampu Honda aku yo Ana Pogba yo yo sanu koe yani sampe sono bur nyeng petang lampu yo Ay ay anu lah dekat dia aku cakap dia ribu. Ya. Atas atas kan jaduh kau hai waktu. lah atas go main buku. Adeh atar tu hujung dia hijau. ya. Dia ada kat sini. Untuk pokok bagi lambu. Terima kasih memang telah berjuto guna. bang, nyopi kau Jun, ingat lu montor bang undal ni. Kejaya ina ju untuk grab nak Mama enggak Eh, Bang. Bang. ini roan ya, Ah, juga. buka jadi pegal ini buang Yo, mana, ini apa Uma. Uma, radio? Umar, Umar ini Bapak masih dalam di dalam rumah Assalamualaikum. Salam. Eh, mana? Eh, bunda? Iya bunda. Ibu bang, sehat. Alhamdulillah sehat bunda. Ayah bilang dirumah sehat. Ayah di rumah uh, kurus sehat. Nih bunda kan anak kena. Untuk nyawa, lung, uh, ayah, oh. jauh, lu kat trip anak kujak kenal. Untuk sementaranya lu di kayak mbak Roni selama seminggu. Kalau lu nggak izin pak Ayah, gue pegali Ayah anak pupu. Nah, buku itu ada mang judulan cerahannya. Ini buku apa, nih? Jendela robel. Ini jendela Ya. Ini? Ini jendela bolong. Kalau yang ini, ini pasti jendela krebo, nih? Ah, ini yang jendela krebo yang bungung jempa, hey gam. Oh, udah pikir bungung jendela krebo. Kalau ibu nonggak ada yang dua, ibu harus Eh punanya ni damang damang ni dia di amran. Kakak nak nak main ka? Nak tanya mesti marah aiwa ka? Oh hanewa ji eh no domino bagi domino. Oh domino ya. Guna ka kak? Ji domino keluar baleju aku. Dia tu dah mainau nak perang tu. Ya. Kak Tomang ya. Pun marah dia nyokorilah tengah mangat aku dengan lagu. Karilah pak weh sampai Oh radio karena dia ur leh, dulu terus Oh, hari ini aku kan harus